yo what's up, bro apa kabar semuanya Halo bro. kali ini mau cari ngomong-ngomong di Watcher, bro halo semuanya um... duh mau member kita cek profilnya deh Waduh. Oh, mantap sekali. Wuh, oh. gua gue nggak dikik Songong banget nih orang nih suhu. Bang gue jago, bang jangan kick gue bang. Gue jago beneran, gue jago. Jangan kick gue bang. Sombong bener lo. Sombong amat. Di, sombong banget mah bro. Bang gue jago beneran, gue jago. Jangan kick please, please. Let's kill gue dah. Iso eh, sokong banget deh. Bang, gue beneran jago, bang. Bang. Beneran. Jangan kick, jangan kick, bang. Jangan... Ngaco nih orang. Coba gue pake mitik, Bang, jangan kick gue, dibilang. Hahaha. <laughs> sokong, bener lu. Ya, elah. Ah. Uh, ah. Uh copot streamer mode deh biar dia lihat jangan pakai mythic pakai orang yang berbeda uh, ripper ripper ripper kita balik lagi ke wah roomnya full mah bro aduh roomnya full lagi gimana guys songong bener nih catet guys catet catet songong banget sih gue kan pengen main battle royale doang ya bantai bantai nih Eh, banyak gaya lu Banyak gaya banget, inget kick lu Banyak gaya banget mah bro Kan dia tuh scan requirement ya Buat masuk ke rumedia dia Nah itu bebas dong buat siapa aja ya Terus pas aja masuk di key. Kan itu parah banget bro Ya T Ya yeah, Ma Bro, Ocha di dalam game akhirnya Ocha menemukan rum yang gak nggak kik Ocha ya Ma Bro ya. Yo, semoga Ocha ketemu orangnya tadi nggak kik Ocha dan kita bantai-bantai semuanya ya. Bisa trisongong -sef, banget. Nah, kita turun di farm aja deh. Ya. Bang mau turun mana Bang? Land here. sini? Farm ya. Oke okay, Bang, siap Bang? Yes, Bang, bang, gua mau curhat bang. Curhat apa bang? Tadi, tadi gua dikikik mulu bang, gua nggak boleh main bang, tapi giliran nama abang, gua nggak dikik. Aku nalar. Iya, apa gua noob gitu ya? Gua kesel banget bang. Makasih banget ya bang, udah nerima gua main bang. Iya bang tapi Masalah. mungkin mungkin karena gua noob kali ya tapi kalau gua noob gimana Semurang bang beda-beda oh beda-beda oh. makasih bang gua terharu banget nih bang gua diajak main bang. mau nangis gua oh, bukan, ya. itu karena mungkin uh, karena apa bang karena rank itu mungkin oh karena rank Gak iya mungkin sih bang rank. iya gua ya, gue masih ya masih awal sih pantesan aja dikik buat. Ya, semua semua kalangan orang turun semua tuh? Hmm. tapi tapi hmm. tapi aduh susah loh bang jelasinnya. sedih lah gue bang. gue gue berterima kasih ya sama abang abang ini makasih banyak ya bang ya. santai aja lah ini cuma permainan. gak ada sangkut pautnya sama kehidupan kan? Oh, awas musuh. Oh, oh iya ada orang. Hmm. asli dong. Oh, padahal skin gua tuh udah begini loh Bang loh. Mythic, Legend, Legend semua, lihat tuh Bang. Tuh. Lihat deh. Tetep aja di -kick gitu loh. Gua gua ke kecewa, Bang. Rasanya pengen pensiun dari ini game. Eh, iya, banget gua sedih banget. Ya, kembali loh. sama orang-orang itu aja. Ah, seputus ada musuh bang. Oh. Nah. nice bang, mantap. tapi tapi abang juga suka ngangkek ngkik -ngang -ngang -ngang gitu nggak bang? Kalau gak sih. ini apa ya? aku nikmatin aja mau kalah mau enggak sama-sama game ya. oh iya sih, eh, bagus banget nih kayak gini ya bangnya nih. ih eh, maaf lang, bang, nyampah dikit maaf. apa-apa, bot juga. Banyak buat yang, iya, tapi yang pertama tadi yang aku kill bukan buat itu. Nice, wih, banyak kali lootingannya dia. Wah, yuk, Yo bang kita langsung cari musuh aja, mendingan kita bang. Aku jamin <ERAS> kita akan menang. Boleh. <sukur> bicanda kita tidak boleh bertakabur. Wih ada orang ya. Oh. Ada coba okay. atas. Yuk yuk yuk. Naik Masa kemana senang. bang? mau naik kemana? Ini ke ke ke apa kubuk nih? Hmm. Kandang kuda nih. Oh. Mencari mobil ya? Eh. Oh pakai ini dia. Nih bang skin gue keren nih bang hey. aku taro skin-skin sih aku skin paling cuma event aja I I I dari event ya? dari event tapi oh, so. cuma bisa berdua ini bang ntar aku cari mobil ya Hah? enggak ntar nyari mobil dulu mobil. nih bang sabar bang sabar bang nah mantap ya Haydi ada, paling cuma ini ada apa, ada skin gimana? Oh, pak pernah aku pakai. Iya sini, bang. Sini, sini. Apa? Ih, keren Padahal skin gua udah begini bang, tapi gua di sama orang bang. Gua sedih banget bang. sabar aja. Udah bagus-bagus skin ya kan. Dikik. Tuh ada orang tuh. Gas gas, kejar cuman aja Bang. Man kucing-kucingan aja. Yo, kejar aja Bang. Kejar. Berhenti lo skaret dia skaret banget skaret pake banget keluar aja mah keluar keluar keluar keluar keluar keluar di tangan deh memang seksin ini ya ah meledak dia bang meledak sip nice uh the butcher the butcher cabut cabut cabut oh ah cabu. jangan dilawan jangan dilawan Ya bang ampun wong halo gua butuh pelurunya eh nah orang nih bang oh, ini banyak banget nih iya bang kita jalan kuy eh mobilnya mau meledak ya iya aku aja nyantir aku aja enggak lah kayaknya skin nih skin Oh iya, gara-gara skin ya? Iya, mungkin sih ya. Oh iya, gue nggak tahu sih Itu helikopter tuh, kita kejar ya Wah, helikopter tuh lurus Dia mau ngejar supaya Kita kejar Abang, jangan lupa Lompat, lompat, lompat. Wah oh, ada airdrop sini, airdrop apa ini? Eh oh, ada orang, ada orang nah. tembakan Bentar ya Bentar nih ada orang nih Mana? Sini nih, sini bang ikut gua bang Aku nomor satu Nomor satu, oh, oke okay. Biasanya kalau ada orang itu ada Eh emang, nah, ya pula Ya cuma satu ya Nggak tahu pasti ada Oh helikopter pula ada Wah dia punya holger mythic Bang holger mythic atau ada apa lagi, ya? Ada lagi ada lagi Mati bang Sip helikopter, bentar lagi ngedrag hey Helicopter, bentar lagi mana Oke, aman bang Udah, rata, rata, rata Sepedek Udah bang, udah ada. Rata semua bang Enggak hmm. terjemah Padahal gua udah mantep nah, gini nih tuh. Uh. Ada orang lagi? Mana? Oh iya, iya, iya Rumah, rumah, rumah Oh mobil Per neng mobil aja yuk. Mobilnya mana? Mobilnya di ujung. Gua pakai ini. Direyo. Yuk. Ah, yuk Aduh. Kita jalan dulu Kak? Siapa mau nyetir aku aja di sini nyetir. Eh bentar ya, bentar bentar. Ada yang harus di looting bentar. Bentar, Mas. Oke. Okay. Oke, okay. yuk. Yuk kita gas. Hah? Ada yang pakai PC ya? Enggak, aku enggak pakai. Kenapa emangnya? enggak, cuma nanya aja enaknya pakai apa gitu. Pakai HP dong. Kan kita main di HP. Nanti kalau di PC bisa kena banned, Mas. Bahaya. Oh, ya. Masa okay. iya sih, pokoknya sama aja tuh pengamanannya. Enggak tahu ya tahu aku yang pakai emulator buat main di server hp bisa kena ban itu mungkin karena orang itu tak apa uh, suka streaming atau apa tak rata-rata rata-ratanya itu kan iya. harus ada syarat juga sih itu orang lagi orang yang tadi itu ya nggak sih oh sih didupin lagi sama temen kayaknya halo halo bang bang sini bang ini bang kasihan banget nih orang ini halo jagaitin bang jagaitin bang yuk gak punya oh, gak punya emot ya bang kasihan mati kau beh yuk kita cari musuh naik mobil lagi ya, apa gimana nih bang enaknya oh uh, mendingan dua mobil sama-sama berapa besar ayo bersatu teguh bercerai runtuh ayo saat dua mobil aja bang dua mobil nah gini enak nih Boleh. solid bang kayaknya kalau udah gue udah gue udah jalan Baru... eh mana ada orang ada nah orang ada. di atas di atas di atas ada orang sniper mungkin bro Oh, ntar aku ambil sniper dulu. Bro, sniper dulu. Gak enak, bang. Spotnya gak enak. Hati hati. Oh, ada banyak kayaknya ini. Hati hatilah. Oh, itu itu, itu, tuh, atas-atas. Astro, aduh, kembang keriting aku. ada lagi, ada lagi, aduh, mati aku. Sabar, sabar ya. Hati-hati, hati, -hati, hati, -hati. Hmm. Hmm? Nice, nice Nes. Ya! Awas, awas, awas. awas. Wah, oh, ada banyak tuh sana Banyak, banyak, banyak Belakang, belakang, belakang Belakang mana? Belakang nomor 2 Sebentar, sebentar Aku revive, oh, aku revive Weh, masuk masuk di dalam dalam dalam sekarat dalam sekarat dalam sekarat dalam sekarat mas di, di dalam sekarat di dalam taruh di sini juga dikepung aku taruh senjata aku aduh ntar ntar sabar sabar Nice, good job. Aman. Eh di mana? Di atas, di atas, oh di itu. atas. Hai, peluruku -pelu -pelu habis pula. Karat ya, yes, karat. Nice. udah ya. mau ah udah ah nice teman kita mana sampai nomor 4 lah oh sampai nomor 4 di bawah di bawah di bawah oh, udah di bawah mas di bawah oke oke oke kemana eh eh siapa tuh mati eh aku aku nggak bisa jalan di mana musuhnya eh. yang, yang nembak? Eh enggak tahu nyangkut aku. tak bisa jalan. Di atas ya? Iya kayaknya. Nyangkut aku tapi bisa jalan nih. Bisa ke bawah enggak? Bisa ke bawah nggak Enggak bisa. Nyangkut setar aku. bentar aku cover sniper ayo, jauh. Itu cover dari sniper tuh. Iya. Sniper sniper. Kayaknya di tebing lah nih aku Di aku, di aku ada nih, rame <Thankfully> Weh, di aku <tuh> <sendirio> <tuh> ah, Semuanya orang oh Kagetin maya. weh Ngumpet aja, aja, aja mas, ngumpet aja mas Nice, good job, Mas. Kananmu, kananmu. Oke, okay, good game. Sip, ya, yeah, nggak apa-apa, Mas. Oke, okay. guys, dewa lah, dia. Apa, Mas? Kayaknya pro kali dia ya. Udah, udah, pengalaman kali dah. Siapa musuhnya ya? Oh, Vivo, Pizzo 9 eh, itu saya, Mas. Ya, saya yang dikik tadi oh. mas, aduh saya sedih banget mas pokoknya mas eh, 16 sendiri, sisanya Lain cuma satu aku Iya, saya mas. orang biasa kok Kayak gini aja lah main Mau itu pro, mau itu enggak Sama-sama main dah Betul Nikmatin aja permainan, itu cuma permainan Iya, makasih banget ya mas ya, udah mabar sama saya ya Mas Udahan dulu deh mas ya. Udahan dulu ya okay. Terima kasih Ya, kayaknya gitu aja untuk Video kali ini, Ma bro, makasih banget udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Ma kayak Kayaknya gitu aja untuk video kali ini, Ma bro Makasih banget udah menonton. Untuk kalian yang pengen beli akun CODM langsung aja follow Instagram @kita. di sana, nggak hanya ada akun CODM, tapi ada banyak akun lain ya, Ma bro Ya, jadi kalian tinggal pilih aja nanti. Terus, untuk kalian yang pengen bantuin push rank multiplayer atau battle royale langsung aja follow Instagram titikin Ma bro nanti bisa dijaukin di sana. Oke, okay? see you, Ma bro Yaudah. Ada semuanya. See you next.